Sejumlah warga desa Mataram, kecamatan Tugu Mulio, yang terdampak Covid-19 mendapat sembako gratis dari pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Musrawas pada hari Rabu 25 Agustus tahun 2021. Bantuan yang disalurkan berupa beras, telur ayam, minyak goreng, dan mie instan. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Musrawas, Alam Sah Amanan, mengatakan. Bantuan sembako yang diberikan sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Musrawas terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemberian bantuan ini juga dalam rangka bakti sosial Partai Demokrat yang berulang tahun ke-20 pada tahun 2021. Setelah itu, tampaknya ini ini kita, ini penuh -penuh sudah kita pakai yang jadi kita di bantuan yang di Mataram Bantuannya berupa beras, telur, goreng, sama Desa Mataram, Mataram, Mataram Sementara Kepala Desa Mataram Hindi Mukhtar mengucapkan terima kasih atas bantuan sembako yang diberikan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Musrawas kepada masyarakat Desa Mataram. Bantuan yang diberikan sangatlah berarti untuk meringankan beban hidup masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Pertama kami mengucapkan terima kasih dari pihak Partai Demokrat yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk memberikan bantuan. Ini bantuan memang e, di saat pandemi seperti ini, kami mengharapkan sekali bantuan seperti ini. Bahwasannya e, memang banyak dari dampak dari COVID-19 ini, e, masyarakat kami yang sudah terkena, e, khususnya di Desa Mataram ini, kita termasuk dalam zona merah. Jadi perhatian khusus dari Partai Demokrat ini kami mengapresiasi sekali dari pemerintah Desa Mataram.